Kehadiran musik, kehadiran wajah, kehadiran musik, Jatuhkan Eh biarin aja kehadiran mati kehadiran musik, kehadiran musik, kehadiran musik, Coba musik, kehadiran musik, kehadiran musik, kehadiran lah, kehadiran musik, kehadiran Goloh, takilan, Cepkan... masih tegang. Takilan, masih Untung lu semak gitu tuh limit. Cap janji.